halo selamat malam semuanya saya perkenalkan ini durian asli dari papak bar guys durian ini uh, isinya kuning-kuning semua ya beda yang durian durian yang lainnya guys ya karena durian papak bar ini masih alami ya Si cuacanya agak dingin, jadi durian pun pasti enak. Yang penting nggak ada salah. Oke, langsung aja lokasinya. Lokasinya Natamjulu, kecamatan Kerajaan, dekat Tinada. Jadi durian Natamjulu ini. Memang kuning kali guys ya Walaupun duriannya kecil-kecil Tapi hasilnya Mantap Jadi buat kawan-kawan Jangan lupa berkunjung Atau singgah Denatan Julu Duriannya mantap banget Oke Bukan durian aja Ada di Pak Barat ya tapi wisatanya juga ada juga guys ya jadi buat teman-teman boleh juga dikunjungi wisata Papak Barat atau Kabupaten Papak Barat dekat Sidikalang Oke terima kasih semuanya sudah menonton video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan bantu subscribe like comment share Menjuah-menjuah bantang Karina Lias yes, A.T.